Halo guys, gue mau bawa vaksin dulu guys Baru mau rencana Oh iya Baru mau rencana nih, baru Baru mau rencana vaksin dulu guys Dari Lakiya sini? Oh Lakiya Lakiya satu Lakiya dua? Lakiya dua Kita udah vaksin Ini vaksin pertama guys, kita mau merencana rencana vaksin dulu Sudah disuntik kita Juli ini sudah ada Saya dulu ya Eh, saya sudah HP-nya dalam katanya ada alamat. menjual jual. Sana kita pajual nomor HP-nya, Mas. Astagfirullah. Karena ada sudah nomor HP kita ditulis. 822. Oh, harus ada KTP ini, Pak. Iya, KTP. Semua yang hilang semua. Hah? Eh? Belum lama dari tiga hari yang lalu hilang semua. Ini kartu sehat, KTP sih baru mau rencana sama lapor. Kak, tapi oh, tak. di dulu makanan. kalau karena diminta oh, ada berapa kali atau pokoknya jauh ah, rumah di di, dua, di ujung ke atas, ke kubung yeah. besok Lakihan dua rencana nanti oh, kantornya saya turun kita bicarakan ada bajual saya oh ada baju <laughs> tiga hari yang lalu hilang semua sapunya jatuh di mana? oke guys akhirnya saya dapat pencaratannya guys kartu keluarga yang sudah resak hari ini vaksin berlanjut Oh. 2021. Oke okay, guys, akhirnya ini vaksin pertama. Dalam pelaksanaan vaksinasi hari ini. Ini di untuk mengambil ini di... pada tanggal 3, 2021. Ada foto Dua unit motor. Anggap. cara ya. kata, -kata, kata, -kata peguhi hilang baru sama lapor. Kita dalam k, tidak an, Selamat tidak kanta, ada Kalau KTP siapa? Lihat tujuh 1318 1318 0590 tiga -05 itu. Ya, Sumpah, oh, kita kita kita. Bukanya ada yang sama bilang Iya, langsung anu kain, kain. <tuk> Bilang, ah oh, kami sama karenainan Siapannya oh, loka, keluarga Selain kabupaten boleh, toh ngakir Boleh Eh, lakuan, lakuan soliton Tidak ada kulit Penting boleh Sinovac Saya <tuk> ulangi Pukul terjuni pada tanggal 30 Desember Nomor HP. Nomor HP. Kan? Paham, paham. nama Uti yang jatuh. Iya, apa tau. Iya. Amin, Tuh. Gak kartu Karte paksa. Ini nama Uti yang jatuh. Ini Kenapa Wahyu lagi? Yang kedua lagi dia dulu. Iya, deh. kembalinya. Sudah. Sudah lewat, ya. lewat, lewat kali. Sudah bikin selnya, eh. Mana ktp Wahyu? Kota. Saudaranya, Kota. bawa. Iya. <laughs> eh. oh, okay. aja, bawa Dulu, dulu, Nek. 15 menit. Saya disuntik, Tuh. Iya. Iya. Sudah Sudah. sudah. Sudah. Mana kotak amal itu, Kak? Nomor nomor ini bisa kasih, sudah. Apakah tadi? Di mana Ini kan pertama, Siapa, anak -anak? Ini mataunya uh. ke oh, Vaksin keberapa ini? Baru. Vaksin kedua tanggal 16. Eh. Ini di dikasih apa Sinovac atau apa? <laughs> sampai di Pak jangan ada A, ya. <gifat> jangan minggu depan ada lagi. <gifat> ada terus. Untuk ya, mungkin mungkin jangan ya, mungkin, jangan mungkin. <gifat> yang meragukan. Oh gantian, gantian. Oh gantian eh, oh, kita tolong bos. Gano wartawan itu. ini. ini apa? Oh, oh, <laughs> Aduh. guys kita habis vaksin ini saya dapat kupon dari kesehatan dari kepolisian katanya kalau menang undian bisa dapat hadiah motor utama dua unit kalau ini kartu vaksin guys kartu vaksin vaksin kedua tanggal 16